MUSIC PLAYS Betul, kawangan tadinya tuh segar, gede, gitu. gede lah. Ayo, kancah, Kang Onon. Aku ada sama ada gula. Iya, betul. Baru jual, ya. Oh, woi, woi. Tapi badai berbagai kawas ya. Kalau Kang gentos, tuh nya dua aja hijau, seribu. Oke, okay, mampu. Anjir, ya. Yang sama, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambur asun dulur dulu sambur Baraya separakanca Tentang di sarang simpiring Dina acara men-review perkampungan Masih asri. Amri dengan Yuk Bandai silaturahmi keren, jangan badan nyobain nganter, kurang kuriling gitu. Tuh, Kampungan air di dia? Bumi itu tuh, payun. Emosional, cengkeh. Iya. Assalamualaikum Gambaran naik peribub pina oh. <laughs> Saya <ilumata>. oh. selamat <laughs> oh, <laughs> oh, gitu. ah. Ngarit sih ah, gitu ada yang nge-review perkampungan nyukain <tanku> diantar itu gitu, tanya, lah ya gitu nah, <tanku> <tuh. tanku> ya <tanku> semua nah. uh, ya ya sangat ya mohon mohon haa ya. <tanku benefit> aduh ini jemputin kia pak iya ini di kampung malah ah, rahasanya teting lah di lombor rumah cahaya gitu, subur, gitu ya Subuh makmur Allah jinawi teh iya iya di perkampungan Cianjur Selatan teh rasaki pemirsa aduh ada putar putar gitu ada view perkampungan nyuket nanti ke rencangan di Sabri uh kameramen sama ya tagih tas pension kan tuh <utterly> saya <bridges> Bios, kopi nama lah terus ngerepotkan. Tahu ngerti topi ya? Tadi di jalan. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, itu eh, eh, itu nih, poster, itu nih. Oh, oh, nih tadi eh, eh, eh, eh, tuh bisa uyunan, paling biasa aja di paling diemah gitu, potong royong gitu perkamuan aduh. Senang warga, wargi nanti anu benten lemburnya Ogenya sok rameng, gak di teh naon paling diemah gitu. Berkunjung, aduh naon grup tuh paling itu paling dia musik. Nah ya, grup rancangan kumang gitu teh. Grup rancangan aja. Grup rancangan ya. Namina beda lemur. Namina beda lemur. Kami grup musik mah Dua Kasim. Dua Kasimnya grup musik Biasa Wah. grup dulu bikin kesidahan. Oh nyanyi tuh saya, saya tuh. Kita lah upami ayah dijujuk konser. Nya anu konser ko ambil orang kata lah kan syarat gitu teh. Kumpet lah di timur. Wah nyagi perkampungan paling diem aduh Dina Senina. Aduh laluhur gitu karena dulu Senina aduh. Karena Senina gitu diulik gitu teh. Kali oh dia mah cianjur kido mah gitu deh, kreativitasnya tuh ya, gotong royong, nah gitu. Jam sakitnya masih ganti isya di karbon, kan? Nah, karbon kan ya jam sakitnya. Nah, santan arwih gitu ta gitu Tuh, meni adem kia tuh, Belang mantep nih, jemping gitu ta Tuh istri, hilang tahu gitu ta kembali. <tuk> <tuk> <tuk> Ngobrol-ngobrol, rasa kedapan gitu deh. Sate acan muter nguri hari perkampungan di diantar gitu, kak Anjana gitu ta, aduh, Anja tuh jang guru gitu, <laughs> <laughs> sahami aktif, Anja lagi ke, kesenian mah gitu, aduh, Anja lagi ke. kerma turunan, ti sepuhna nyak gitu ta. Alhamdulillah hmm. ya, ya terus ya, nyak, terus apa lagi Ah, <laughs> oke, seberapa titik? Kaca api hmm. pan ayak, gak duit pak caca api gitu? Ayah kaca alhamdulillah, tinggalan kan si Bapaknya Bumi itu tuh. Hmm. Di bumi, ramah biasa dasar dasana, kuma, ketika gitu oh, jantan jantan, jantan, -jantan. oh ya, <laughs> <laughs> <Edy, laughs> ya. iya, oh saya, saya, e, mah, paling lumayan, aduh, jantan barang, jantan, barang antik, disimpan lagi, kan, iya, aduh, biola, ayah, biola, aduh, kira biola, asia, tapi biola, kuma, rebab, kuma. Nah, biola, biola, damelan, dia seneng, damelan. Oh, mau, eh, namanya apa? Nama pewa, namanya pewa. Perang, menyak, pewa. Eh, rebah, penuh dewi. Oh, nyanyiannya. Nyanyiannya, nyanyiannya. Kalau kiraan, pinton, kela. lah Saya saya dengar, gempal. Oh, Oh, aduh Iya. Nyanyi per kampungan, dia aduh. Sanae, ya. hmm. gitu. Halo, hur, gitu. Di Arulik, gitu. gitu dekuulen gitu. ya perkampungan paling diomah gitu, lanjut ya tepan lestiogi penginten jebolan Cianjur paling dia cianjur. gitu, Banten, naon itu tuh Banten kecamatan eh kecamatan, Banten, nawon ya? ke kabupaten ke kabupaten pengintenya nah, benten gitu tuh, kecamatan, Banten kecamatan, kecamatan. Gitu. pokoknya Cianjur malah katelah ngaus, mau ngaus main nah, ta, itu tuh, Cianjur jadi khas. Kesenian anak, -anak sundal masih kacapi, suling, namanya ada degungan, reo, Degung, reo, pencak silat, wah, silat Er, weh, Yuta. ayo ah, aku dulu orang gaskin ya, ayo ah, siap, itu. siap lah, Meluncur mm -hmm. deh curi, mm -hmm. oh, semuanya pan ya, jadi balik hujan, balik hujan. Ini kasih coba bapak dua. Assalamualaikum. Bagaimana, pak. Nama ya, nama dia nak. Sa. Si ibu. Terang. Oh, mainnya Oh, Oh. Oh si ibunya tidak aman sama nanti hmm. Kenapa serang abdi Abdi balik silaturahmi kali itu ya Kak Wah Kenapa serang abdi Kenapa Apa sok kamu gak ninggalatin abdi kali itu Kaci Wahak Itu yang Ah seberapa ah, di mah Bere iyo weh ayong amang kampung ye. kan masih asli teh. rumah gitu. di gimana? Tuh. Wah, mau nikah di sebeli, saya tuh gitu. Kamu bisa di orang kadi biasa. muter-muter gitu. di media perkampungan, jadi masuk gitu. Deddy bumi sudah mang ke dua anaknya serang siapa nya dua anaknya eh berapa kali teh di mana teh di Saudi Saudi oh kita Candi lagi di Cianjur Cianjurnya Cianjur mana kota o, di mana Cianjur oh di Cianjur no jadi Saudi Saudi irauin katanya tuh ayo ini apa heh saya Se paspor saya oh pun kaya corona kiri teh anjing jangan heisengramo deh jenggot aman deh jangan terus aman deh saura kita mau ntar itu Seberapa sunan dia tuh? Dua, lima, Lima sunan ya? Ah, oh, lima. di doma, kerenci, Ah, ragi, Ini tuh. Di perkampungan. Apa apa? Angkat itu Halo, oh, hari ini oh mohon mohon air lahir di dia nya <coughs> duka tapi tadi dari kemana bulan <coughs> sadarek lu dua day ngariung di balonggor eh nama mohon hariung wet itu ah panca ah. nasihat macan nasuk galangan macan nasuk galangan macan nasuk galangan macan nasuk galangan teh nasuk galangan macan nasuk galangan macan nasuk galangan macan di galangan macan nasuk galangan macan teh di baru kan, ini anak baru, itu. Cina sok digagano, cina mau mau pasti lahir di baru, mah, mau apa ada apa, gitu. pasti, tentunya. Terakhir ada proyek di baru rumah, gitu, nyojualit pisang. Ah, pasti. Nya ameng gitu. Bocetan gitu kasihnya. Nya insya allah, lah Kurang kaliwat. Muli. Kopajar kerap di pan kasih tau. Oh, oh, Bayu ah, proyek itu, Zul lagi pasaran mah. Duh, frozen kayaknya paling ini dia menyak. anak itu masih asri gitu. Alami. Mana? Oh, udah jauh. Oh, terjauh jauh. Ini crunchy tuh video. di dia ya jangan lupa tuh iya kamu mesin lagi tadi ekstrim pakai jong, apa diem awi cer awi subur tanem subur gimana tuh ini orang yang ya persawahan oge tuh saya dilegok seluruh orang jom aduh pesawung di bawahan di sayuran itu kurang yung sayuran, sayuran kalau kurang cabe, biasa tomat Di mana kawahangan kawangan tadinya, Aduh segar seger, hmm. Aduh hau, pengintenya iya. Yeah. nanti pali di sana. Oh iya yeah, hau Oh, yeah. oh yeah. Oh nih tuh, ayo kancah, Kang Onam, ada sama Magulang Nanti sama gulaan ya, pasti baloi ya, wae. Eh. Oh, oh. Sana sekitaran sono, abis itu ya badai muter-muterin aja, ya. Berilin gitu ya. Iya, Kang Onam, iya deh, kaos ya Kang Onam. Nah, yang iya, mengandung. Iya, iya. Bagi-bagi kawas, gitu, Teh. Eh, bapak? kentos. Itu yang namanya itu di bus. udah. udah. Iya, udah. tadi udah. oh, udah. oleh udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, eh Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah. Iya, udah sing saya, saya, saya, saya, biasa, aku selat di perkampungan mah, keng tuh, oleh-oleh, <tuh> lebet atau seberat nah, uh, nah, uh. nah, itu, tahu, lah, biasa aja keren, keren kampung gitu ta, turun alhamdulillah, duh capeknya sekian, <tuh. tuh>. Ayo menuju tani itu menuju panen itu jangan ditak. Bapak. sabarkan kok Abi. pergilah, panen apa air minumnya. uju panen sekarang si ibu itu tuh kaminya ngejupanen tuh panen, uh. panen kasar kali itu pak? Oh lumayan panennya. awis deh nasi kilo cengek. Oh lumayan gini. Berima T. Ciguhak, pas amung silaturahmi kawa kadinya kakinya, nontonan biaweg ngabadikan ya, alam ngabadikan, alam priangan masih suyuki ya, ya, perkampungan pertanian gitu teh, aduh, ngomongin kawa ija, mete, kawa ija, Bapak, mau iya, ibu apa berbagai saya maksud? Apa yang saya maksud? Apa yang saya maksud? Apa ibu saya Putar-putar yang saya putar, -putar Parah doma em. Baik sih, kabutnya duh suasana ya suasana ya kelihatan mah hintek gini kan kabutnya mengeret ngelip jelas perkembangan adem ayem tentram gitu ya Saya iri, sih. Huruf lebih, lebih pulang. Kan, arah pulang.